Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Oke, okay, HP dicas hidup, tetapi ketika dicabut malah mati. Jadi, ketika kita cas, HP enak dimainin normal semua, tetapi ketika kita cabut. HP itu mati, penyebab utama adalah HP itu karena kekurangan daya atau kekurangan energi, kekurangan listrik mengapa bisa seperti itu, itu yang pertama, sebab pertama adalah ya bisa jadi HP kekurangan daya karena baterainya longgar ya Baterai longgar bisa menyebabkan HP mengalami hal seperti itu, ya. Atau seperti ini, ya. Ketika longgar, baterai tidak sepenuhnya terhubung ke konektor, ya. Tapi, kenapa ketika di charge itu bisa? Karena sistem energi atau sistem distribusi listrik itu, ketika di charge otomatis dialihkan ke charger. Jadi baterai tidak mensupport ya, tidak mengalirkan energi ke handphone. Ketika charger dicabut, HP itu mati karena baterai itu longgar. Ya, jadi solusinya kita harus ke, di, di apa ya? Disalat gitu kan? Ya. Atau diganjel lah dengan apalah, seperti ini kita ganjel gitu, seperti itu. Baterai longgar. Yang kedua yaitu baterai konektor baterai yang longgar. Oke, longgar. Ya? Oke. Okay. Konektor baterai longgar, ya, coba kita lihat di sini. Ini adalah konektor baterai. Ya. Ketika konektor baterai ini longgar atau tidak eh, <coughs> tersolder maksimal, ini menyebabkan listrik, ya, atau daya, atau energi itu tidak bisa full ke handphone nah, ini. Ya. Ini adalah konektor baterai. Biasanya masalahnya pada konektor ini ya. Ini biasanya patah atau solderannya itu retak. Jadi solusinya jika ini konektor ya, jika tidak bisa diperbaiki diganti. Tetapi ya, kalau konektornya itu patah atau rusak kita solder ulang saja. Ya. Solder ulang saja seperti ini. Kedua. Yang ketiga, yaitu baterainya memang rusak ya. Baterai rusak ini bermacam-macam, tetapi yang paling tampak adalah hamil ya, atau kembung seperti ini. Tetapi ada juga baterai ya yang tidak hamil, tetapi rusak ya, bukan rusak sih, energinya drop lah, katakanlah tuh drop ya ini. Ini baterai ini rusak walaupun tidak hamil. Gejala awalnya biasanya HP itu eh, baterainya tidak awet. Ya. Tidak awet lama-lama yang mengalami masalah seperti ini, ya dicas hidup ya, dicabut mati seperti itu. Jadi baterai rusak ya. Jadi solusinya kita harus ganti baterai ya. Seperti itu. Yang keempat, baterai oke, ya, tidak kembung, tidak rusak, tetapi mengalami masalah seperti ini, dicas hidup, ya, dicabut mati. Ini biasanya mengalami masalah pada kepala, ya, kepala baterai, ya. kepala baterai. Kepala baterai ini seperti apa? Kepala baterai seperti ini, ya. Ini adalah baterai, ya, di sini ada yang namanya komponen atau proteksi ya. Sistem proteksi pada baterai coba kita ini. Ya, seperti ini. Ini baterai dan ini adalah kepala baterai. Ya. Sama saja. Ini baterai dan ini adalah kepala baterai. Kalau ini rusak, ya. Ini bisa menyebabkan masalah seperti ini. Dan masalah ini, masalah kepala ini rusak, kepala baterai ini rusak. Ini hampir 70% kerusakan dicas hidup, dicabut mati ya. Hampir 70% disebabkan oleh kepala baterainya yang rusak. Jadi solusinya kita harus ganti kepala baterainya. Kita ganti, kita cari HP bekas, kita ganti kepalanya saja atau modulnya saja. Seperti ini ya. Masalah yang keempat, masalah kelima ya. Masalah kelima, masalah kelima itu biasanya masalah pada IC ya, entah itu IC power, IC charge, atau kadang itu IC WTR ya, atau transceiver itu mengalami masalah sehingga menyebabkan masalah-masalah seperti itu. Jadi, untuk kerusakan IC ini perlu dikaji lebih dalam. Ya. Oke okay. Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh